Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan hidayanya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Marlina SPDI dari UPT SMP Negeri Empat, Bontarambak, Kabupaten Jeneponto Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang Al-Khulafau Ar-Rasyidin. Siapakah Al-Khulafau ar Al-Khulafau ar adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Abu Bakar ash bijaksana dan tegas. Abu Bakar ash lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga terhormat di Mekah, 2 tahun satu bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Abdullah Abu, Abu Hulafu Khafiah Selanjutnya pada masa Abu Bakar As-Siddi menjadi Khalifah program yang terkenal Adalah Satu Memerangi orang-orang yang keluar Dari Islam Atau murtad Dua memerangi orang-orang yang enggan membayar syakat 3. memerangi orang-orang yang mengaku nabi atau nabi palsu. Selanjutnya, Umar bin Khattab, tegas dan pemberani. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi Salah satu rumpun suku Quraisy, Suku terbesar di kota Mekah saat ini Ketika menjadi pemimpin Ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri Selanjutnya Usman bin Affan Baik hati dan dermawan Usman bin Affan adalah sahabat nabi yang termasuk Al-Khulafa'u ar rashidin yang ketiga Setelah Umar bin Khattab, ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pebisnis yang handal Namun sangat dermawan Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam Di awal dakwah Islam, ia mendapat julukan Shunurain yang berarti pemilik dua cahaya Juluan ini didapati karena Usman telah menikahi putri kedua dan ketiga Rasulullah yaitu Rukaya dan Ummu Kusum. Selanjutnya Ali bin Abi Talib Cerdas dan Sabar Abu Talib Beliau adalah mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Talib Beliau adalah seorang pemuluh Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW Ali adalah sepupu Nabi Muhammad SAW dan menantunya setelah menikah dengan Fatima Selanjutnya Ali bin Abi Talib Cerdas dan sabar Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah Binti Asad dan Abu Talib Kelahiran Ali banyak memberi hiburan Bagi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Karena beliau tidak punya anak laki-laki Ali bin Abi Talib adalah Salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas Rasulullah mengatakan Ana madianatul ilm wa Aliu babuha saya adalah kota ilmu dan ali adalah pintu gerbangnya sebagaimana khalifah umar bin khattab ali bin abi thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama cerdas dan tegas adapun langkah-langkah pembelajaran yaitu kegiatan inti pertama mengamati Peserta didik mengamati dan memberi komentar terhadap gambar atau tayangan video yang terkait dengan materi Dua, menyimak dan membaca penjelasan mengenai Al-Fulafa'u Ar-Rashidin melalui PowerPoint Selanjutnya, menanya Peserta didik mengajukan pertanyaan hal-hal yang terkait dengan materi yang diajarkan Selanjutnya, mengeksplorasi Guru membagikan medskar kepada setiap kelompok Setiap kelompok berdiskusi untuk mencari pasangan jawaban dari medskar Selanjutnya mengasosiasi Secara berkelompok peserta didik mencocokkan jawaban yang tertulis di medskar dengan pertanyaan yang sudah tersedia Selanjutnya mengkomunikasikan Secara berkelompok, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas Peserta didik menanggapi hasil diskusi kelompok penyaji Penutup Di bawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara demokratis Selanjutnya, bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru memberi reward kepada kelompok atau terbaik. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur, bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. Adapun kesimpulannya, Pertama, al-fulafawa Ar rashidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, yang termasuk al-fulafawa rashidin adalah Abu Bakar Ashiqdi, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Selanjutnya, secara umum, sifat yang dimiliki oleh para al-fulafawa rashidin antara lain: Amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. selanjutnya, secara khusus, sifat-sifat Al-Qulafawa Rashidin adalah sebagai berikut: pertama, Abu Bakar asyikdi bersifat tegas terhadap orang yang mengaku nabi, tidak mau syakat dan orang murtad. Kedua, Umar bin Khattab bersifat pemberani melakukan perluasan wilayah Islam. Ketiga, Utsman bin Affan bersifat dermawan, banyak membantu perjuangan Islam. Keempat, Ali bin Abi Thalib bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Sekian dan terima kasih. Wassalam.